Sebelumnya kakak Bilar di sini mengunggah sebuah postingan persahabat ya lagi pilih-pilih mobil Lamborghini nih, persahabat ya baru saja di up langsung banyak yang berkomentar negatif kita lihat persahabat ya diunggah kembali oleh kakak Bilar di gas pribadinya di sini sebuah komentar negatif dari netizen agak ada kejutan gitu buat Bininya ini kan sebulan kalian nikah pengantin baru katanya tuh persahabat ya. Dan kita lihat mobil aja terus dipikirin Heran nih orang bukannya mikirin bulan madu buat Lesti Atau beli rumah buat bini lu Tapi malah terus-terusan kayak gini lu pentingin Katanya tua. Ini membuat kita ketawa malahan persahabat ya Ngakak banget kehidupan-kehidupan siapa Yang sibuk siapa persahabat ya Yang luar biasa nih netizen yang selalu iri Dengan rumah tangga daerah Lesti dan kakak Rizky Bilar Ini tentunya salah satu komentar yang selalu negatif bersabat ya doakan support terus sebagai fans sejati Leslar yang terbaik mudah-mudahan rumah tangga Dedek dan kakak Bila selalu dilindungi selalu jauhkan dari orang-orang yang Syirik tentunya kepada idola kita dan selanjutnya juga persabat ya kita lihat di sini ada sebuah info nih bahwa malam hari ini ada Grand launching jersey Rans persabat ya dan di situ ada bintang tamu Dedek Lesti dan Kakak Bilar. Persahabat yang memeriahkan acara tersebut nih malam hari ini di channel YouTube-nya Rans Entertainment. Ada Leslar, ada idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabatnya diunggah kembali nih terbaru dari uh, Bang Rakesh... ya, wow memposting sebuah postingan foto bareng Dedek dan Kakak Bilar... Akhirnya muncul juga nih vitamin bahagia yang kita dapatkan luar biasa. Tentunya lagi. Tentunya tidak lazim, Kakak. men mensupport RANS Entertainment, bersahabatnya di acara launching jersey dari RANS FC. Bersahabat ya, postingan tersebut banyak sekali tanggapan komentar juga dari sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Instagram Les Dibilan official. Siapa di sini? Tiap hari ngecek TikTok, Instagram, YouTube buat liatin mereka doang. Hayo, lo ngaku pastinya kita semua bersahabat ya, Selalu ingin melihat kekiutan keromantisan dari idola kesayangan kita selanjutnya juga komentar dari akun Mama Anskor Alta Masya Allah, Tebarakallah idola kesayangan tuh, Masya Allah banget yang luar biasa, kesayangan kita selalu tampil Keren dan selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga pada mereka Dan untuk berikutnya juga para sahabat, kita lihat juga nih Wow akhirnya muncul juga nih para sahabat ya kakak Bilar Ini lagi pengenalan jersey dari Rans FC ya Masya Allah banget nih tambah embul aja nih ya <gallion> Badan dari kakak Bilar luar biasa idola kita mas selalu the best Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan. Untuk berikutnya juga para sahabat kita lihat di sini. Tentunya ada sebuah kabar bahagia juga para sahabat ya. Bahwa besok tanggal 21, Rans siap mendukung Leslar. Para sahabat ya, Masya Allah tungguin besok. Bakal ada kejutan Rahasia Yang tentunya Dede Elasti dan Kakak Bilar Akan menjawab semua persahabat yang Rahasia Yang akan tentunya disampaikan besok nih Jam 4 sore persahabat, Jangan sampai lupa Jadwalnya jam 4 sore Tentunya Jangan sampai lupa di channel YouTube-nya Rans dan kakak Bilar persahabat ya Bismillah lancar buat besok Ken White penasaran banget ya tentunya untuk kejutan yang diberikan oleh Dede Elasti dan kakak Bilar Dan malam ini pun Dede Elasti tentunya membawakan lagu Zafin Melayu persahabat ya di acara tentunya launching